hello everyone welcome back on Maswatch youtube channel still with me Theo eh ya, kali ini gue akan review brand yang selama ini kita udah punya tapi mungkin jarang gue review ya dan kali ini gue gak cuman satu tapi bakal tiga sekaligus ya dari sini kalian udah tahu kan brand apa yang akan gue review tapi kalian pasti kan belum tahu SKU modelnya kan oh ya, jaket gue ada yang beda. nah oke okay, SKW apa aja yang di dalam ini stay tune oke okay, dari yang pertama dulu ya box pertama ini gua ambilnya secara random ya langsung aja gue buka ya ya yeah. Mido Swiss watches since 1918 oke langsung aja ya udah kelihatan nih ya kira-kira buat kalian penggemar Mido udah tahu kan ini model apa nah yang belum tahu, gue akan kasih tahu ya ini termasuk salah satu family dari Mido Ocean Star tapi tepatnya ini adalah Mido Ocean Star Captain atau Captain dengan kode SKU M026 629 dua sembilan tujuh GMT atau GMT ya jadi kalau kalian udah pernah tahu atau udah pernah punya Mid Ocean Star yang sebelumnya mereka kan basic ya hanya three hands analog nah kali ini dia ada fitur GMT nah buat kalian yang udah nunggu langsung aja ya gue review biasanya gue bahas dari case luarnya dulu ya yang udah pasti kelihatan ya oke okay, mm, untuk kalian yang biasanya suka jam mid-size ya atau mungkin nggak terlalu gede kayaknya harus sedikit lebih kecewa sih karena jam ini diameternya itu di kurang lebih di 44 mm ya terus untuk ketebalannya di 13 1,2 mm jadi kurang lebih 1,3 senti ya untuk tebelnya nah kalau movement atau kalibernya automatic dan kaliber 80 ya nya di ETA atau ETA C07.661 ya dan kalian pasti udah tahu kalau Mido ini adalah Swiss made Nah, kalau untuk bezelnya nih Rotating bezelnya ini dia terbuat dari keramik. Jadi, kalau kalian lihat video ini kelihatan shiny banget, kan? Nah, karena ini bezelnya terbuat dari keramik, dan ini adalah rotating bezel yang sebetulnya menurut gua sih cukup renyahnya, cukup renyah dan presisi. Nah, fiturnya selain itu tetap standar ya, di dayanya di sini ada date. Terus warna dialnya di sini black, cuman untuk warna di rotating bezelnya ini lebih ke navy ya. Nah, buat kalian yang suka ganti-ganti strap, di sini lug widthnya adalah 22 mm. Ya, jadi kalau kalian suka ganti-ganti strap, misalkan mau diganti NATO, ganti Zulu atau Rubber, pastiin pilih strapnya yang 22 mm. Nah, untuk lak sendiri, ini lumayan gede juga ya dari sini sini. Kurang lebih 50 mm ya. Jadi kalau seandainya kalian punya pergelangan kecil yang kira-kira saku, mungkin agak sedikit gede ya. Tapi it's okay. Masih nyaman sih di pergelangan lagi-lagi Swissmade nggak pernah mengecewakan sih mau segede apapun mau kelihatannya setebel apapun waktu on hands itu pasti nyaman ini salah satu kelebihannya Swissmade ya walaupun mungkin dalam segi fitur atau teknologi mungkin kelihatannya ya dia begitu begitu aja sih tapi nah ini yang biasanya brand lain mungkin belum punya nah untuk case materialnya sendiri ini terbuatnya dari stainless steel Mungkin biasanya beberapa ada yang titanium Tapi enggak ini stainless steel Untuk di edge nya sini finishingnya nya brushed Tapi untuk di pojoknya sini ada polished. Dan di atas sini yang bagian atas ini ini juga brushed ya. Kalau kacanya sendiri Dia udah terbuat dari sapphire Sama ada anti reflective coating nya Nah bedanya sama Mid-Ocean Star yang sebelumnya, selain GMT apa? Nah kalau menurut gue sih di dial, jarak antara dial ke kacanya ini dia agak dalam ya. Kalau yang pertama mungkin karena dia nggak ada fitur GMT jadinya dia lebih dial ke kacanya itu lebih kelihatan kayak mepet gitu ya. Jadi kesannya jamnya lebih kelihatan lebih tipis. Nah kalau di sini, di chapteringnya di sini ada 24 hour ya. Jadinya mungkin karena ada jarak itu, dia agak sedikit lebih dalam ya. Kalau kalian lihat di sini nih, sedikit ada jarak. Ya walaupun nggak terlalu dalam banget, tapi lumayan sih keliatan. Nah. nah, untuk back case nya sendiri menarik juga sih. Modelnya ada kayak word time bezel gitu. Nah ini dia. Nah di sini ada nama-nama negara ya sama GMT plus minus waktu di negara bagian masing-masing di sini. nah untuk water resistance nya sendiri dia ini di 200 meter ya jadi pressure nya itu di 200 meter nah untuk strap nya sendiri ini dari fabric ya kalau gue bilang sih gue bilang kanvas tapi kayak cordura dibilang cordura kayaknya juga kurang strong sih tapi yang jelas ini fabric cuman di baliknya ini leather ya lebih ke kayak sweat gitu sih, terus ada logonya midut di sini. Jadi, ini biasanya kalau strap kayak gini, ini namanya hybrid ya, karena dua bahan berbeda ya, yang di mix jadi satu dengan model simple stitch di sini. Nah, fitur yang lain adalah tadi yang gue bilang GMT hands. Mungkin kalau kalian belum tahu, GMT hands ini bisa buat dual time ya gue biasanya kalau pakai GMT ini fiturnya buat ngecek dual time di negara lain atau mungkin gue ngecek uh, world time ya kira-kira di negara lain tuh jam berapa kalau di kita jam berapa menarik sih sebenarnya mido ini so buat kalian yang udah nungguin atau mungkin penasaran gue sama mido GMT ini Ocean Star Capitan GMT ini ini udah ready ya di kita jadi kalian bisa langsung aja ngunjungin website kita di jamtangan.com untuk cari Mido ini kalau bingung kata kuncinya atau nggak hafal SKU nya mungkin kalian bisa cukup ketik di M026 aja atau mungkin Ocean Star itu aja udah cukup sih dia bakal muncul semua ya varian-varian yang kita punya Ah, ini dia. Apa yang ada di sini? Langsung aja ya. Hmm. sepertinya masih tetap sama sih ya. Masih tetap sama. Langsung aja aku keluarin di sini. Oke. Okay. Wow, this is so nice. Nah kalau yang tadi Mido Ocean Star Captain, tapi yang e, warnanya lebih ke navy black dan strapnya fabric dan leather ya, e, strapnya atau hybrid. Nah yang kali ini gue pegang ini kayaknya lebih colorful sedikit ya. Ya walaupun sebetulnya base-nya tetap black ya, dialnya black dan keramik bezelnya ini black tapi yang menarik di sini adalah indeks marker loom ya itu kelihatan lebih greenish ya atau lebih hijau ya terus ada kontras di chapter nya ini yang buat tanda 24 hour nya ini itu marker angkanya warnanya orange jadi kalau gue bilang gue lebih suka ini sih kombinasi warnanya dibanding yang tadi kalau yang tadi itu terlalu monochrome ya gue gak bilang jelek selera ya kalau yang tadi itu terlalu monokrom ya mungkin kalau yang suka main aman di warna sih yang tadi mungkin lebih cocok tapi kalau gua lebih suka yang ini karena walaupun warnanya kelihatannya basic banget black tapi karena ada kontrasnya ini kelihatan lebih menarik sih nah kalau yang varian tadi strapnya fabric kalau yang ini strapnya stainless steel ya Strapnya ini stainless steel, ukurannya tetap 22 mm. Ini kalian kalau mau ganti-ganti strap juga tetap bisa kok, tetap bisa dilepas dari belakang. Di sini ada celah buat <coughs> congkel spring barnya. Back case nya juga masih tetap sama, modelnya GMT ya, sama world time. Ada nama-nama negara di sini. Nah untuk style strapnya sendiri. Mungkin Oyster ya modelnya Cuman di disini uh, dia ada dua finishing yang sebelah tepinya sini Kiri kanannya ini brush finishingnya nah kalau yang tengahnya ini Polish ya jadi mengkilat banget Jadi kalau dipakai begini sih emang terkesannya mewah Tapi kalau gue punya yang ini Gue sih lebih suka gunain pakai strap dulu ya Dan gua akan cari warna yang sesuai dengan marker di chapter ring ini ya, orange. Jadi warnanya biar lebih kontras dan lebih nyala. Dan yang menarik lagi adalah di sini GMT hands-nya atau jarum GMT-nya itu juga orange. Nah. Ini yang bikin gue suka. Jadi kontrasnya makin kelihatan ya. Si di sini GMT hands nya ini orange dan untuk second hands nya atau jarum detiknya ujungnya juga ada aksen orange nya di sini kalau movement kalibernya tetap sama ya automatic kaliber berlapan puluh base nya di ETA C07.661 atau ETA C07.661 ya kali berlapan puluh buat yang kalian belum tahu itu maksudnya power sarfa bisa bertahan sampai 80 jam ketika sudah terisi penuh. Ya. Dan untuk bezelnya di sini tetap sama yang tadi e, berbahan keramik, kacanya juga e, sakaia kristal dengan nanti reflective coating jadi kelihatan jernih banget. Terus untuk case-nya juga sama 44 mm dengan ketebalan 13,2 mm dan laktulaknya lima puluh 50 mm atau 5 cm ya nah kalau di sini dia nggak ada nggak ada secure lock nya ya dia langsung push kayak gini nah sekarang kalau on hands nya kira-kira seperti ini gue emang bukan favorit black sih tapi jujur aja black yang ini gue suka banget karena ada kontrasnya dan dipakainya juga warnanya kelihatan lebih elegan, sporty tapi elegan sih ya mungkin di sini sih cuman ganti warna strap aja udah bisa ngangkat penampilannya dia sih Begini aja udah keren tapi kalau mungkin lebih kontras lagi tinggal ganti strapnya aja sih gampang. 22 mm bisa ditemuin di mana aja. Yang ini juga udah ready ya di website kita. So, kalian kalau yang mau berburu bisa langsung ke website kita juga. Langsung di atau melalui aplikasi juga bisa. Oke, okay, next. Yang terakhir, nah ha langsung aja gue buka hmm bungkusnya agak beda nih agar mixed feeling hmm. rupanya masih tetap sama sih cuman hmm ini dia kalian pasti udah sering nemuin warna ini kan two tones ya warnanya Silver and Rose Gold. Nah, yang ini adalah Mido Ocean Star Captain M026 GMT. Nah, rupanya tiga box tadi itu adalah Mido Ocean Star Captain GMT ya. Untuk spesifikasinya masih tetap sama sama yang tadi. Case-nya juga sama 44 mm dengan lub 50 mm dengan ketebalannya 13,2 mm sapphire crystal kacanya dengan antireflective coating tapi yang di sini yang membedakan adalah dia adalah two tones ya bahannya tetap di stainless steel with rose gold PVD coating ya Nah, untuk di rotating bezelnya, untuk di tepinya ini, di edge-nya, ini juga ada aksen rose gold-nya, dan keramik bezelnya yang tadi polos dan painting-nya putih. Ini untuk di marker angka bezelnya, ini juga aksennya lebih ke rose gold sih ya. Dan untuk di marker, index marker sendiri, untuk di tepi-tepinya ini ada bingkainya rose gold juga. Cuman di sini... Uh, untuk di loom dia lebih putih dibanding yang tadi yang agak greenish ya, yang favorit gua cuman di sini walaupun 2 sedia kayaknya warnanya lebih ke apa ya simple elegance ya jadi nggak ada aksen warna yang macem-macem selain black sama rose goldnya sendiri jadi untuk chaptering nya yang 24 hour ini juga matte black dial juga matte black simple tapi elegant jujur kalau gua sih gue kurang suka warna ini tapi bukan lagi-lagi bukan karena ini jelek ya selera aja kalau buat yang mau kesan mewah tapi sekaligus bisa casual and sporty dan suka GMT apalagi kalian suka mido ini cocok buat kalian kalau buat yang suka warna-warni kontras yang tadi ya yang ada aksen orange-nya. Kalau buat yang casual tapi main warna aman, mungkin bisa yang pilih strap fabric tadi ya. Dan untuk fiturnya semuanya tetap sama ya. Ada GMT, ada GMT-nya, terus diver's watch ya. Ini termasuk diver watch di 200 meter ya untuk water pressure-nya. Tapi untuk rantainya sama ya seperti yang tadi dia nggak ada secure locknya dia cuman fold over with double push button jadi simple banget tinggal diangkat tinggal dipencet buka udah yang mau ganti-ganti strap lagi-lagi cuman 22mm dan ini bisa diganti ya dengan strap universal sesuai dengan selera kalian kalau warnanya gini sih biasanya cocoknya pakai leather ya oke ini tadi triple mido ocean star Kapiten GMT ya yang barusan gue bahas sedikit mengenai speknya jadi kalian yang udah nungguin ini udah ada gambaran ya kira-kira gede dan tebelnya seberapa dan bentuknya kayak apa ini tiga-tiganya sekarang udah on hands jadi ada tiga style elegance ini casual yang paling aman warnanya tadi gue sebut nah ini yang sebetulnya gue bilang lebih color colorful ya nah ini favorit gue nih ini. kalau yang dua ini terlalu aman sih <laughs> selera kalian yang mana well itu tergantung kalian sih kalau gue udah pasti pilihan gue yang mana gue suka yang colorful oh iya untuk range nya ya range harga ini gue sebut range harga mungkin kalian bisa cek langsung di jamtangan.com buat pastinya tapi kalau untuk range nya untuk Swiss made dengan fitur kayak gini sebetulnya nggak terlalu mahal sih masih di range sekitar 18 sampai 21 sekian lah nah untuk pastinya kalian bisa langsung cek di website kita ya yang mau berburu langsung silahkan yang udah nungguin ini dari lama juga Langsung aja, nggak usah nunggu lagi keburu out of stock. Oke, okay? ini dia triple mid-ocean star captain GMT. Oke, okay, tadi udah gue bahas, kan? Tadi tiga mid-ocean stars, dan mereka masing-masing punya keunikan sendiri, ya. Buat yang udah nungguin nih ocean star, lagi-lagi kalian bisa langsung aja, ya ke web kita di jamtangan.com atau ke aplikasi kita ya kalau udah download bisa langsung aja oh ya gue ingetin sekali lagi jangan lupa subscribe ya karena channel kita ini kan eh, mungkin kalian yang udah ngikutin dari lama atau mungkin udah subscribe udah lama beberapa waktu ini kan kalian udah tahu ya gue sering adain event-event dan pastinya itu biasanya kalau nggak event quiz giveaway ya kayaknya giveaway deh lebih asik kan giveaway dan itu pasti kita utamain buat yang udah subscribe. So, jangan lupa subscribe ya. Like. Atau mungkin kalian boleh komen apa aja pendapat, saran. Atau mungkin apa yang bakal gue review. Atau giveaway apa. Kita bakal terima kok. Oke. Okay? See you on the next video.